Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua payah yang kalian rasakan Selama proses kuliah Kini sudah berakhir Bukan hal yang mudah Untuk meraih gelar ini Perjuangan kalian selama 4 tahun Kini sudah terbayar. Bahagia dan bangga Tidak bisa kami sembunyi. Tidak ada yang bisa menghidupkanmu sekarang, kalian memiliki tiket untuk mengunikkan pilihanmu menjadi peserta sudah Periode ketiga di Universitas Terawasi bulan November tahun 2021. Pesan kami dari program studi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia adalah Keberhasilan kalian itu bukan tergantung pada dosa. diri kalian. Dosen hanya sebagai alat atau berupa sarana untuk men transfer ilmu kepada mahasiswa. Ingat bawalah hal-hal yang baik dari fakultas. Jagalah selalu nama baik Alhamdulillah Dalam semua langkah yang kalian adalah Ustaz dan Ustaz kalian Salam buat Alhamdulillah kalian Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom